kita cari naik lagi aja ya, ya. Iya. Hmm. Tapi kita mau izin untuk jalan-jalan di sekitar sini ya. Jalan-jalan ya. Jalan -jalan, ya. Nggak untuk mengganggu, nggak untuk merusak instalor lah. Iya. Kami jalan yang hmm. benar nggak merusak tanaman apapun di sini ya. Oke, sih Ngajak teman supaya mellow. Ke mana? Aku kasih pada. Ini sedulur.